atau juga disebut nasihat orang alim sebagai pelajaran nasihat yang baik Katurangan adalah ilmu buddha jawa yang lebih spesifik mengenai sifat kebendaan Baik yang ada pada manusia atau hewan berdasarkan ciri fisiknya pada bagian ilmu pengetahuan ilmu katurangang sejatinya tidak jauh dengan ilmu psikologi yang mempelajari bidan gestur tubuh mimik muka algoritma dan lainnya burung perkutut sudah menjadi langganan atau kegemaran masyarakat Jawa sejak zaman dahulu dan sampai sekarang, burung klasik ini masih tetap digemari. Dulu, burung ini identik dengan burung peliharaan orang tua, tapi sekarang banyak anak muda yang suka memelihara burung perkutut. Ada sebagian orang yang memelihara burung perkutut karena suka dengan suara anggungannya yang merdu. Dan ada juga yang memelihara burung perkutut karena percaya adanya tuah pada perkutut katuranggan Selain itu, beberapa jenis burung perkutut dipercaya dapat mendatangkan rezeki dan keberuntungan atau hal-hal baik lainnya Bagi masyarakat Indonesia khususnya Jawa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 Salah satunya adalah Burung Perkutut katuranggan Durgo Ngerik. Burung Perkutut katuranggan Durgo Ngerik merupakan salah satu burung perkutut yang memiliki mitos yang tidak baik dipelihara. Durgo Ngerik memiliki dua kosa kata yaitu Durgo dan Ngerik. Durga adalah Dewi yang sangat cantik dan pemberani. Ngerik adalah mengikis. Jadi, Durga Ngerik artinya Dewi Durga yang sedang mengikis habis. Tuah burung perkutut katuranggan Durga Ngerik dipercaya memiliki tuah untuk dapat mengikis habis sifat takabur. Angsar burung perkutut keturangan turkong dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup maupun nilai luhur bagi pemiliknya. Terlepas dari unsur mitos yang beredar tentang perkutut keturangan turkong Perkutut keturangan turkong memiliki wecangan tersirat agar pemilik burung perkutut untuk dapat menjadi manusia yang waningalah. Yoni yang dimiliki Perkutut keterangan Turgon Rik memiliki ciri mati yang berada di ciri sifatnya Dimana burung Perkutut keterangan Turgon Rik ini memiliki ciri membanggung pada siang dan malam tanpa mengenal lelah Analoginya Perkutut ini bisa dikatakan memiliki mitos yang sama dengan saudaranya yaitu Perkutut Keturangan Turku Nguruh. untuk mengetahui tuah Perkutut Keturangan Turku Nguruh silahkan klik tautan di deskripsi video ini sedangkan mitos Perkutut Keturangan Turku Nguruh, dimana si pemilik akan mengalami kesusahan rezeki, dan sering bertengkar dalam rumah tangga, namun dari tuah yang ada dari persudut ini sangat bertentangan dengan mitosnya. dahulu masyarakat Jawa, hanya memiliki dua pedoman hidup ketika mereka sedang berselisih. Atau berebut sesuatu Maka pilihannya hanya dua kata Yaitu Muti utawopati Yang artinya menang atau mati Itulah sebabnya rumputnya kerajaan Majapahit Ketika terjadi perebutan kekuasaan Mereka hanya berpegangan pada dua keyakinan yaitu menang atau mati, dan tidak mengenal istilah sabar. Sabar adalah kosa kata yang diciptakan wali oh yang berasal dari bahasa Arab. Ngalah diambil dari suku kata Allah, "ngah" artinya menuju, dan "lah" artinya Gusti Allah. Jadi, kata ngalah. Memiliki makna menuju ke Allah Seperti misalkan kata ngalas artinya menuju alas atau hutan Ngawang artinya menuju awang-awang dan sebagainya Kita juga pasti pernah mendengarkan tentang tiga kata Yang menjadi prinsip hidup orang Jawa sampai saat ini yaitu ngalah, ngalih, ngamuk. Yang artinya adalah jika seseorang itu menemui masalah atau tekanan, maka jalan yang harus ditempuh pertama adalah ngalah atau mengalah. Jika masih tekan, maka hendaknya ngalih atau pergi, dan jika masih ditekan juga. Maka, tindakan akhirnya adalah ngamuk atau melakukan perlawanan. Waningalah luhur Kasani; intinya adalah anjuran untuk meninggalkan debat kusir atau pertengkaran. Inilah salah satu bukti nenek moyang kita mengutamakan harmoni dalam hubungan sosial. Dengan kata lain, nenek moyang kita adalah orang yang mulia yang cinta damai. Bukan berarti mereka pengecut. Hanya komunitas atau masyarakat yang harmonis sajalah. Yang bisa memberi manfaat kepada warganya, kalau sebaliknya justru akan menjadi gangguan. Karena itu, sungguh sangat bijaksana nenek moyang kita yang mengajurkan kita membangun harmoni dalam keluarga, komunitas, negara, dan bahkan pergaulan internasional antar bangsa dan antar negara. mengalah dengan meninggalkan tempat kusir dan pertengkaran yang tidak perlu adalah salah satu langkah membangun harmoni kalau ada orang yang berkata-kata dan bertindak tidak sopan dan bahkan kasar tidak perlu dilayani orang yang tidak sopan dan berkata kasar itu sedang menunjukkan kualitas rendahnya bukan kualitas kita jadi tidak layak mendapat perhatian waktu dan tangkapan kita dengan bertindak mengalah itu kita akan menjadi luhur menurut Nenek moyang. tidak berlebihan karena itulah ajaran leluhur yang membawa kepada keluhuran jadi jangan menurunkan level kita dengan melayani debat kusir dan pertengkaran tidak perlu malu tidak perlu merasa kalah karena kita justru akan mendapat masukan berharga. Masukan ilmu baru yaitu hakikatnya menjadikan kita lebih meningkat. Jadi benar kata leluhur. Sekian apa yang bisa kami sampaikan.